halo kawan berikut cara membuka sambungan mata rantai hanya dengan tang pegang seperti ini mata rantainya lalu posisikan tang atas menyilang seperti ini ya, kalau mau pasang Gak pasang lagi, lalu tarik sampai bunyi, oke. Okay.